Oke, terus ini dah uh, yang paling penting. Apa yang kamu rasakan setelah mencapai di titik tujuan itu tadi? Capeknya hilang, sumpah. Itu tuh ngerasa yang benar-benar uh, waktu jalan tuh kan capek banget ya, kayak yang tadi tuh, kayak pengen menyerah gitu <sukur> Hei teman kopi asik, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat selalu. Dan kemarin banyak yang DM saya menanyakan, Nanda mana sih? Ada lagi DM, Tung! Nanda mana? Tung! Setiap rekaman lo kamu aja, Nandanya mana? Nah, kali ini saya mengajak rekan saya, Nanda. <laughs> Oke, silahkan Nanda. Cus! Iya. Yeah. <laughs> ya, halo Mas Eko. Halo juga. Untuk mengopiasi, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan yang pasti semuanya lancar dan dimudahkan. Amin. Amin. Mohon maaf ya, Mas Eko dan teman-teman gitu. Eh, belakangan ini memang apa ya? Dibilang banyak kerjaan, banyak sesuatu yang memang harus diselesaikan dengan cepat. Jadi mohon maaf sekali. Uh, belum sempat buat video, tapi <laughs> mungkin bukan itu juga sih. Malas. Ada satu faktor yang faktor n, faktor n malas lah. ya jadi gitulah. Tapi yang penting sekarang kan kita ketemu nih, ya. gitu. Mas Eko apa kabar? Sehat ya? Sehat. Walafiat. Amin, amin. Ya, alhamdulillah Nada juga sehat. Semuanya juga teman-teman pastinya juga dalam keadaan sehat. Gitu Mas Eko. Oh iya eh, Ngopi asik, kalau kita bicara ngopi asik itu Kita sudah hampir 2 tahun ya Bener ya Daya, 2 tahunan lebih ya uh, Apanya nih, usia ngopi asiknya Usianya, uh, usia ngopi asiknya itu sudah 2 tahun ya hmm, Ya, jadi uh, Kita mulai itu kan dari tahun 2019 Eh 2018 2019, akhir ya apa ya? sekitar itu lah ya. Heeh, oh, malah lupa ya. Kita malah lupa 2018. Oh, iya iya benar. 2018. <laughs> 2018 kan? Benar, 2018. Iya. Kita pulang benar, dari benar. Jakarta kan waktu Jadi, itu ada ide ya kan dari Jakarta pulang itu. Iya kan benar kan? Heeh. Betul. Betul, betul, betul. Jadi 2018 kita balik dari Jakarta, terus kita akan nemuin ide hmm. karena ada ada apa ya, ada masa pada saat itu kita sedikit uh, mencoba untuk mencari suatu hal yang baru supaya nggak bosan, benar nggak tuh hmm. mas? Benar, Jadi benar. kita melakukan uh, presentasi, training, tetapi tidak di dalam ruangan. Nah konsepnya hmm. kan seperti itu, hmm, gitu. Hmm, benar. Iya. Terus kita lihat, karena waktu itu bisa jadi adanya kejenuhan para peserta ya. Karena training di kelas, dulu training, siap training itu pasti 80 orang, 100 orang itu ada ya. Lama-kelamaan habis-habis, tiga-lima orang. Kita yang ngasih training pun juga yeah. jenuh. Akhirnya, <laughs> ya udah kita <laughs> kongko aja, ngopi bareng aja, kayak gitu. Bener gak sih? Tersambil, bener. tapi di dalam ngopi bener, tidak bener. hanya obrolan omong kosong. Iya. Tapi ada ilmunya kayak itu, akhirnya ya udah kita kumpulin, setuju. Cuma yang kita pikirkan waktu itu sing bayari Sopo ntar ngopinya. Bener nggak? Iya, <laughs> <laughs> iya, iya, bener-bener banget itu. Betul, mm -hmm. jadi uh, konsep awalnya seperti itu dan akhirnya berhasil loh. Kita awal mula bikin mm -hmm. ngopi asik di salah satu cafe di Solo. Itu yeah. peminatnya juga cukup banyak, ada sekitar banyak. 20 orang di sana. Mm -hmm. Ya kan, dan kita tuh apa sih mas kalau bayar sendiri tuh? Eee, uh, PTT, apa PTTW atau PRTW? PTTW, oh iya <yeah>. PTT, <laughs> dan itu berhasil gitu. Self payment, akhirnya <laughs> self payment. Nah akhirnya ngopi asik kita hmm. uh, mulai berkembang tidak hanya di Solo tapi masuk ke Yogyakarta. Dan di Jogja pun juga Jogja, sama. Bener. Kita tidak hanya di kafe tapi di restoran yang lumayan loh itu Parsley Bu yeah, yeah. oh, itu kalau bener. orang Jogja pasti tahu lah dan kita kita nglakunya uh. di situ. Gitu. Tapi hmm. sayang disayang begitu masuk tahun 2020 dan siapa yang nyangka coba Terjadinya coronavirus masuk ke Indonesia dan semuanya yeah. lockdown berjalan <laughs> ya. <Yeah. laughs> bener bener dan semuanya berubah loh berubah semuanya Yang dulunya kita bisa hmm. bertemu dengan teman-teman ya di lapangan atau di luar sana Tiba-tiba langsung set kita pun harus kerja di rumah alias WFH Walk from hell eh walk from yeah. home <laughs> Waduh, <laughs> ya nah, kan. betul sih mas. Jadi kalau uh -oh. kalau bicara WFA itu banyak banget kepanjangannya. Uh -huh. Salah satu yang tadi uh -huh. yang kita sebutin gitu, uh -huh. uh, karena karena semua orang nggak pernah nyangka mas, gitu siapa sih uh -huh. yang nyangka kalau kita tiba-tiba mengalami hal seperti ini terus harus melakukan pekerjaan itu di rumah uh -huh. yang biasanya kita lakukan uh -huh. di kantor, terus kita pindahkan ke rumah. Uh -huh. Nanda aja uh -huh. nih mas, gitu. Aku uh -huh. aja awal-awal itu sempat Pindah-pindah hmm. Maksudnya ruangan kerjanya hmm. jadi, Karena kan kita gak pernah niat, nggak hmm. pernah kepikiran dan tidak pernah mempersiapkan hmm. Adanya ruangan kerja di rumah Dengan hmm. kapasitas hmm. rumah yang terbatas juga Jadi Benar. awal mula tuh di kamar Gitu kan tempat hmm. tidur Maksudnya di, di, di kamar tidur gitu ya Terus habis hmm. itu pindah ke ruang makan Jadi biar bisa sambil hmm. makan Terus uh, hmm. pindah lagi ke ruang tamu gitu Dan akhirnya hmm. sekarang kayak hmm. ini ter Uh, aku nemu ya, tempatnya di belakang rumah. Jadi, ini belakang kayak ada hutan-hutan gitu tuh, ya, karena ini di area belakang rumah, Mas. Jadi, ya, hmm, itu hmm. yang terjadi di selama WFH sih, Mas Eko. Hmm. Gimana? Apa ya, aku ya, rumahku hanya kecil ya, di ruang tamu saja. <laughs> Nanti kalau ada tamu atau apa yang datang temennya istriku, kayak itu ya, angkut laptop langsung ke ruang makan. <laughs> pindah kayak gitu enggak enggak punya tempat kayak gitu yang yang luas kayak itu nah ini yang unik nih selama WFH pertama hmm. kali ya sekitar satu uh, bulan dua bulan tiga bulan bahkan sampai 6 bulan aku tuh sempat stres loda hmm. bener karena hmm. uh, apa ya yang kita rasakan kan beda ya antar kerja di luar itu masih ada keslimur kita masih bisa ngopi kak bareng dengan teman ngobrol enak kayak gitu loh ya kan. Tetapi ini kan di situasi nah, WFA nah. di rumah ya akhirnya kita kerja belum lagi pas kita lagi serius ngadain training ya kan dengan zoom tiba-tiba anak kita datang hmm. terus kemudian dia selfie selfie ikutan di kamera kita <laughs> dan itu kan menjadi awkward moment. <laughs> belum lagi nanti <laughs> nanti iya, iya, kan. Iya, iya. Anak saya kan masih ada yang kecil waktu itu, kan? Eh, bukan waktu itu, waktu uh. kemarin baru sekitar ya, dua setengah tahun. Tiba-tiba bilang. P, e -e. wah duh akut moment. <laughs> <laughs> iya iya iya benar-benar iya, artinya gitu. banyak banget ya tantangan tantangan yang terjadi ketika ngelakuin mm -hmm. WFH gitu ya atau mm -hmm. ya apapun lah pekerjaan yang uh, seharusnya kita lakukan di kantor terus kita lakukan di rumah banyak sih mas gitu benar bener, juga benar nah, kayak kalau di, di luar kendali kita ya seperti mm -hmm. kayak di rumah saya ini kan dekat masjid gitu mm -hmm. jadi pasti mm -hmm. ada suara azan terus mm -hmm. ada juga yang menjajak makanan gitu tunta es hmm. krim lah entah roti lah gitu pasti sering hmm. aja lewat dari hmm. itu kan menjadi hmm. kendala saat kita ngelakuin tatap muka secara virtual dan ya itu di luar hmm. kendali kita. Tapi Mas Eko, hmm. sebenarnya gini, kalau kita hmm. e, kembali ke ngopi asik nih. E, hmm. apa sih sebenarnya yang membedakan nih ngopi asik yang dulu dengan ngopi asik yang sekarang ini kita akan lakukan gitu. Selain oh, okay. antara tatap muka langsung dan virtual loh, apa sih yang membedakan? <laughs> gini yang membedakan itu gini dah, kalau dulu kita kan lebih ke spesifik ngajarin produk knowledge atau ilmu-ilmu baru ya kan hmm. kepada para karena kita uh, kerja di salah satu asuransi sebagai trainer ya kan waktu itu kan ya kita ngajari uh, para uh, uh, agen-agennya. Uh. Tetapi sekarang di ngopi asik ini kita coba lebih umum lagi maka kita tidak akan uh, apa ya? belajar tentang produk knowledge ilmu selling atau apapun enggak. cuma lebih ke arah kita bicara tentang ya bisa saja situasi saat ini atau mungkin ada ilmu baru apa tapi lebih umum ya general ya jadi biar uh, karena ini kan apa ya secara uh, in, apa ya secara virtual itu kan siapapun bisa menikmati kayak gitu jadi kita berikan in, uh, inspirasi ide-ide ya apapun kayak gitu atau kalau misalnya teman-teman pengen hmm. ada topik pembahasan apa yang bisa kita bahas secara umum, DM aja ke kita. Nanti kita akan bahas. Kayak gitu. Ini yang membedakan di situ sih. Oke. Okay. Sip. Berarti ini karena ini yang pertama kali kita ngelakuinnya secara virtual, jadi kita bebas ya. Yang penting kita berbagi. Bebas. Karena prinsip dari ngopiasi kan berbagi. berbagi. Bener nggak mas? Berbagi. Bener. Siap. Dan menginspirasi uh, tentunya itu. Aku... Nah Sip. Tadi Nanda denger nih Mas Eko bilang bahwa awal mula pandemi itu stres ya Di bulan-bulan pertama iya. sampai 4 bulan ya kurang lebihnya kan sempat ngalamin mungkin A -a. penat bingung gitu Sebenarnya e, enggak cuma Bener. Mas Eko lo Nanda pun kamu juga sama. Dan mungkin teman-teman di luar stresmu? sana pun Iya teman-teman di luar sana pun juga pasti e, bingung apa yang harus dilakuin gitu Aku mm -hmm. ada obatnya Mas Apa obatnya? Makan yang banyak dan gemuk, iya. <laughs> kalau itu emang udah dari sananya, <laughs> jadi gemuk itu udah ini ya. Apa pemberian? <laughs> hmm, pemberian Oke, jadi give, gini, gift udah ya. <laughs> <laughs> jadi, ketika awal-awal pandemi terjadi, kan kalau nggak usah tuh bulan Maret ya, terus habis itu ya, uh, masuk bulan puasa gitu. Nah, hmm. ketika masuk bulan hmm. puasa. Uh, kebetulan di Jogja Nanda domisili di Jogja jadi hmm. ketika di Jogja itu hmm. malah banyak uh, ketika lockdownnya sudah mulai diturunkan levelnya jadi dulu tuh kayak PSBB atau apa ah. sebutannya terus uh, di jalanan hmm. itu banyak yang melakukan olahraga sepeda Gitu ah, nah, benar, benar. Umam, demam sepeda, demam waktu itu. sepeda benar. atau latah gitu ya hmm. Ah. Hmm. nah akhirnya Nanda pun juga ikut-ikutan Jadi sepeda di belakang hmm. ini adalah sepeda yang menemani dari awal pandemi sampai dengan hari ini oh. Nah tapi ini oh. gini mas Ini yang menjadikan hmm. uh, obat stres itu jadi hilang Karena ternyata hmm. ada keseruan ketika kita melakukan olahraga bersepeda Selain kita dapetin sehatnya hmm. Ya kita, hmm. saat sisi yang lain itu kita bisa menikmati perjalanan terus menikmati pemandangan gitu ya udara hmm. yang segar di pagi hari yang jarang kita lakuin artinya gini dulu mungkin ketika kita normal nih gitu ya sebelum hmm. terjadinya pandemi hmm. eh, bangun pagi itu pasti tapi ketika kita ya. bangun kita tuh nggak pernah keluar rumah rata-rata pasti hmm. masih di rumah di kamar hmm. gitu ya mes di ya. lingkungan hmm. rumah aja tidak pernah untuk Cuma coba hmm. untuk keluar menghirup udara segar di luaran sana. Nah ketika Nanda ngelakuin itu gitu ya. Itu efeknya benar-benar enak gitu ya. Dan stress rilis lah gitu. Jadi uh, stresnya jadi hilang gitu ya karena bersepeda. Gitu Mas. Jadi nggak nggak sengaja juga ya. dan nggak nggak terasa uh, nyepeda udah hampir satu setengah tahun juga. Oke. Okay. Mungkin itu ya Kali Indah ya. Uh, yang membuat kita stress itu kita jarang keluar rumah yang sebenarnya untuk rileks kayak gitu loh, gitu. Bener sekali loh, bener ya bisa jadi itu. Nah, sekarang yang jadi unik ini, kalau aku nih melihat orang yang bersepeda, Alah, paling orang bersepeda itu tujuan utamanya nyoto, <laughs> kalau nggak makan, <laughs> apa itu makanan yang <laughs> yang <Freedom> yang terkenal <half> di mana kayak itu nyepedanya berapa kalori yang terbakar tapi kalori yang masuk kan banyak sama aja ini olahraga <esar> atau penggembungkan kayak gitu <sho salaries> sebenarnya itu atau bukan sih <coughs> orang yang nyepeda itu <pedo> awalnya iya sih mas. Jadi bener, awalnya itu karena pagi gitu kan, terus uh, keliling nggak hmm. jelas, keliling kota, keliling kemana hmm. gitu tuh hmm. uh, Dan hmm. pasti kan hmm. kalau udah masuk jam 6, jam 7 itu perut lapar loh <laughs> Karena udah, <laughs> udah mengeluarkan tenaga cukup banyak gitu ya perut mulai lapar hmm. Nah Uh, hmm. ketika perjalanan mau pulang ke rumah ya pastinya toh lewat hmm. warung makan hmm. soto gitu hmm. ya gudeg oh. nah ya udah mampirlah yeah. kita di sana untuk uh, ngisi tenaga <laughs> jadi memang benar kalori yang terbuang hmm. itu nggak seberapa dengan kalori yang kita masuk di pagi hari <laughs> makanya <laughs> tapi ya itu itu serunya sebenarnya serunya bersepeda hmm. serunya uh, apa Ketemu dengan banyak orang juga, tapi tetap mm. protokol ya. Jadi tetap mm. kita jaga jarak, gitu -tuh. itu tetap, tetap dilakukan. Nah Tapi aku uh, mau kalau sharing, gini, Apa? Bener, ini, enggak, aku mau nanya. Sebenarnya orang bersepeda itu ada mm. tipsnya nggak sih? Ada uh, rahasianya nggak sih? Atau mau asal gejot aja kayak tukang becak kayak gitu atau gimana? Oh adalah ada teknik-tekniknya tuh ada Ya perlahan awal-awal sih pasti kita asal goes aja Tapi mulai sekarang kita mulai paham dengan e, penggunaan rasio gear Wah wow, ini bahasanya orang, kalau e, yang orang suka sepeda pasti tau lah Tapi intinya gini, ke setiap sepeda itu kan pas, e, ada beberapa yang menggunakan e, penggunaan apa ya gear itu tuh itu loh, Mas. Pokoknya, kalau kalau kita naik sepeda, itu tuh pasti ada rantai yang uh, yang untuk menggerakkan belakang kode, itu, gitu ya. Terus nanti belakang itu ada gearnya, karena ah, nah, ada gear yang paling kecil, sampai gear oh, yang... Ya, paling ya, ya. nah, itu penggunaan ya, itu benar. tuh berfungsi untuk uh, supaya tenaga yang kita bu keluarkan itu tidak terlalu besar pada saat jalanan tertentu. Mungkin jalanan itu pada masih apa uh, posisi yang naiknya terlalu tinggi, gitu ya atau jalanan datar. Nah, jadi penggunaan itu tuh harus disesuaikan, karena kan tenaga kita beda-beda nih gitu tuh. Kalau kita cuman menggunakan satu gear saja gitu tuh, nah itu kan pastinya uh, yang yang menyesuaikan tenaga kita gitu. Tapi kalau dengan adanya gear, kita bisa sesuaikan tenaga kita itu dengan gear yang ada. Ya kurang lebih gitulah gitu Aku juga belum expert banget tentang sepeda Tapi e, Biasa aku suka mainin gitu aja Kalau terlalu berat ya aku bisa dibuat Lebih ringan gitu Oke Kalau biasanya kamu bersepeda itu Dengan temen-temenmu Ada e, tujuan yang ingin kamu capek gak? Misalnya oh kita mau ke sana yuk Kita mau ke sana kayak gitu atau asal Ya udah Intinya ya gejot wae Udah sampai mana Angin mau membawa atau memang sudah ditetapkan golnya mau kemana? Ada, ada, ada. biasa kita janjian dulu kan sama teman gitu. Janjian kemana nih? Besok pagi kita tujuannya gitu. Terus ya udah kita jalan. Nah tapi memang e, kalau kebetulan sih Nanda itu nggak suka rame-rame. Jadi e, paling banyak gitu ya kalau aku sama temen bersepeda tuh paling cuma tiga sampai empat orang. Udah. Eee, uh, itu malah kadang cuma berdua gitu, atau kadang Anda juga sendirian. Jadi, kita enggak pernah, enggak pernah bersepeda tuh, beramai-ramai kecuali ada event pada waktu itu akhir tahun dua ribu dua Apa ya itu? Kan kita udah mulai, oh, di perusahaan, kita itu, ya? di perusahaan kita itu ya, di perusahaan kita itu ya. betul-betul. Nah, kebetulan karena kan ya, kita dari mewakili perusahaan menemani teman-teman yang ikut otomatis banyak orang di sana cuma ada yang menarik gini nih Mas Eko jadi aku mau cerita tentang keunikan aku bersepeda kemarin jadi gini memang betul ketika kita mau bersepeda pasti ada tujuan yang akan kita capai gitu kan atau kita sepakat nih di malam gitu ya kita komunikasi lewat handphone gitu ya WhatsApp terus ya udah kita sepakat kita besok mau arahnya kemana nah, ada satu tempat atau satu lokasi itu di Yogyakarta namanya Kaliurang. Banyak orang pasti tahu lah daerah Kaliurang itu daerah e, dataran tinggi dekat-dekat kaki Gunung Merapi sana. Nah, e, di sana itu jadi tempat untuk pembuktian. Jadi kalau kamu mau disebut sebagai pesepeda handal gitu, kamu harus capai e, puncak Kaliurang tersebut. Nah, dari situ tuh ada motivasi pengen sebenarnya, karena kalau lihat dari foto-foto gitu ya, teman-teman. Tuh banyak yang udah capek sana, padahal medan ya dari, dari kota ke kali Urang, itu tuh bener-bener naik yang tanjakannya itu. Aduh, luar biasa lah nah tapi itu sudah udah jadi tujuan jadi kan ketika ketika Nanda mulai me, menyenangi hobi bersepeda terus kayak punya mimpi wah aku suatu saat juga pengen lah gitu seperti teman-teman yang lain mencapai kaliurang gitu nah tapi eh, kendala tuh pasti ada hambatan itu tuh pasti ada gitu jadi banyak banyak hal lah kayak ya tantangannya apa yang paling besar itu tantangannya pasti dimulai dari diri kita kapan kita mau melakukan eh, pergerak perjalanan ini gitu ya, itu dimulainya tuh mulai kapan itu tuh pasti ada tantangan seperti karena jaraknya cukup jauh berarti kita nggak bisa kalau berangkatnya terlalu siang jadi artinya kalau kita start dari rumah nih gitu ya, dari rumah nanda mau ke orang terus kita start jam 6 atau jam 7 masih pagi sebenarnya Tetapi nanti di tengah jalan Kita pasti akan ketemu teriknya matahari Dan itu kan bikin eh, Apa ya pasti gak, gak nyaman Untuk kita ngelakuin sepeda gitu Nah berarti harus kita mulai lebih pagi Bisa aja berangkat dari jam 5 Atau mungkin jam setengah 5 4.30 lah gitu setelah sholat subuh Langsung cus berangkat gitu. Berarti itu challenge kan gitu Kita harus mulai dari pagi Oh intinya Ya challenge nya berarti Gini berarti intinya bangun pagi dan kita ingin berangkat pagi itu sudah challenge dulu ya awal-awal intinya kayak gitu betul, betul seringkali bahwa. kan uh, gini seringkali nih ya kalau oh. aku dulu ya pernah bersepeda ini juga dulu ya uh -huh. intinya aku itu uh, ah nanti aja deh setelah cuci muka setelah uh, MCK dan sebagainya uh -huh. baru aku jalan itu uh, tiba-tiba udah jam 8-an kayak gitu uh -uh. iya maka itu mas nah, ini, kalau kamu gimana itu? Hmm. iya jadi E, tadi tantangan pertama adalah dari diri kita tuh untuk mau bangun lebih pagi, mau mempersiapkan diri, gitu ya. Itu e, udah jadi apa ya, suatu kewajiban. Nah, ketika kita udah ngelakuin itu dan sudah memulai untuk e, melakukan apa perjalanan pertama kali, gitu ya. Tantangan berikutnya adalah ya di perjalanan tersebut pasti banyaklah kendala-kendala seperti ini. Contoh, kecapean di jalan. Karena e, kesalahan yang biasanya terjadi itu gini, tahu besok paginya kita mau jalan, mau sepedaan jarak jauh, dan medannya cukup menantang. Eh, begadang nih malamnya, jadi tidurnya terlalu larut gitu ya, bangunnya terlalu pagi. Itu kan tenaga tuh pasti akan habis duluan. Challenge berikutnya bisa aja bannya kempes. Nanda itu yang paling sering bannya kempes ya, mungkin e, sepeda ini kayak protes dengan berat badan yang gede gitu ya terus jarak jauh jadi pastinya kempes tuh sering terjadi beberapa kali itu jadi sampai teman anda tuh sampai apal gitu tuh ya wah kamu nih e, selalu nih gitu ya bannya bocor terus yang ketiga e, bisa aja karena faktor alam udah nyampe sana udah nyampe di tengah-tengah perjalanan e, cuacanya tiba-tiba terik banget gitu ya karena mungkin mataharinya terlalu udah cepet tinggi gitu ya itu juga challenge banyaklah atau mungkin temen anda nih temen anda yang ikut naik eh dianya yang tiba-tiba kecapean dan lain-lain ya itulah hambatan-hambatan yang terjadi yang akhirnya menggagalkan tujuan utama nih jadi harusnya bisa sampai kali orang paling cuman sampai di tengah-tengah terus pulang gitu sampai mana terus pulang itu Nah itu berulang kali bener asli berulang kali Aku pernah lihat foto kamu Ninda. foto kamu yang hmm. ini nih, yang yang aku lihat itu pernah kamu kirim itu kamu pernah mau pingsan ya. <laughs> Kalau mau lihat fotonya <laughs> yang ini nih fotonya ini nih. Iya iya iya. Benar benar. Bukan. Cintanya gimana itu? Tapi itu bener-bener kayak udah mau bablas kata orang sih ya kan. Memang uh, olahraga ini tuh sedikit berbahaya juga bagi kita yang tidak mengetahui e, diri kita nih atau tubuh kita tapi rata-rata orang juga pasti nggak pernah tahu kan e, di dalam tubuh ini tuh apakah organ kita tuh masih bermusih dengan baik atau tidak nah kadang ketika kita melakukan olahraga bersepeda apalagi sama teman gitu tuh napsu itu kan memang pasti akan ter, akan terpacu gitu tuh wah temanku bisa masa aku enggak wah temanku cepet nih ngebut wah aku juga harus ngikutin tanpa dia memperhitungkan sebenarnya dalam dirinya tuh sudah sudah masuk ke tahap yang maksimal atau detak jantung yang seharusnya itu batasannya sekian gitu ya Tapi dia paksakan untuk lebih Nah hal-hal kayak gitu tuh yang berbahaya Yang terjadi Yang difoto tadi <gifat> Itu tuh bener-bener yang udah sampai titik e, Harusnya aku udah mulai turunin tenaga tapi karena terlalu nafsu untuk capai tujuan tersebut jadi ya mau nggak mau hampir kolaps itu benar-benar kata orang itu kalau nggak terselamatkan dengan adanya air putih dingin ya mungkin udah bablas mm -mm. ya itulah jadi uh, sebenarnya ya dengan pengalaman bersepeda ini kalau kita hubung-hubungkan dengan apa ya uh, kehidupan atau kita melakukan uh, kegiatan apa ya marketing lah gitu ya atau pekerjaan tertentu gitu tuh di pekerjaan yang, kita lah oh, di pekerjaan uh, ya mm -hmm. betul mm -hmm. yang pastinya ada targetnya gitu tuh dan kita menjalaninya ini nih bener benar kemarin aja pengalaman kemarin mas akhirnya kan saya lulus nih Nanda lulus tuh sampai kali orang dengan terseok-seok pasti gitu tapi banyak pelajaran yang aku bisa ambil dari situ. Pelajaran pertama adalah, kalau kita berarti kamu sudah capek. Apa? Ini dada, sorry, kamu berarti sudah mencapai titik orang yang katanya kalau sudah mencapai titik itu, itu sudah divisi, sebagai pesepeda di Jogja kayak gitu ya? Iya, iya lah. Ini makanya aku mau ceritain di sini buat teman-teman juga. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman juga. Jadi aku mau cerita gini, kemarin itu kan aku udah lulus nih yang tadi Mas Eko bilang. Jadi satu titik dimana itu titik oh, pembuktian bahwa kamu menjadi pesepeda Yogyakarta gitu ya. Pesepeda yang handal, kamu harus sampai ke titik tersebut. Nah itu orang <tuh> Jadi dari dari malam kita udah set gitu ya, kita mau ke sana Dan ah, kebetulan cuma berdua aja nih, nanda sama satu temen nanda gitu ya, terus jalan. Kita berangkat mulai jam 5 Uh, on time jam 5 kita mulai jalan untuk naik ke Kaliurang nah di sana itu tantangan pertama itu adalah uh, perut <laughs> jadi karena grogi gitu ya sempet yang akhirnya kita harus cari uh, kamar kecil gitu ya untuk uh, buang air gitu <laughs> dan itu terjadi itu tantangan pertama tantangan yang kedua teman Nanda yang Nanda ajak e, buat nemenin nih, buat nemenin sampai atas gitu ya, sampai kali orang. Itu dia bilang e, sejak PPKM itu dia tidak e, ngelakuin kegiatan sepeda. Jadi dia nggak olahraga sama sekali gitu. Dia tidak olahraga. Jadi dia bilang nanti sekuatku aja ya, kalau aku nggak kuat ya aku balik turun. Berarti kan ada sedikit pesimis nih untuk ya nih batal lagi nih sampai, sampai ujung gitu. Nah, terus eh, akhirnya tetap aja kita punya kesepakatan. ya udah nggak apa-apa. Kalau nanti nggak kuat, kamu balik, aku bablas ya. Gitu, jadi aku mau bablas sendirian nih. Gitu, itu ada pesawat gitu ya. Mohon maaf ya, teman-teman, <guruh> karena lagi-lagi ini kita di rumah, jadi challenge ya, pesawat lewat. Terus nanti ada gangguan lain, nggak apa-apa, dimaklumin, dan kita harus lanjut ya. Nggak, oke. Okay. Nah lanjut lagi. Sekarang eh, tantangan itu terus berjalan sampai akhirnya ke satu titik yang namanya nama daerahnya itu Pakem. Itu biasanya titik awal untuk kita istirahat. Jadi dari dari bawah sampai ke Pakem, gitu ya. Daerahnya Pakem itu titik untuk kita melakukan istirahat karena setelah Pakem, gitu ya. Kalau teman-teman tahu nanti ke kali urangnya itu benar-benar Elevasinya itu kemiringannya itu bener-bener miring banget, naiknya tuh bener-bener naik, dan jaraknya cukup panjang. Jadi, kita istirahat di situ. Di situ pun godaannya muncul, Mas. Apa seperti aduh, kayaknya nggak kuat ya, <laughs> aduh <laughs> eh kok. Masih jauh ya gitu Karena itu masih di tengah-tengah Ya nggak di tengah-tengah sih Ya mungkin setengah lebih lah 3 per 4 lah gitu Jadi sebenarnya tinggal seperempat jalan lagi nyampe Tapi dengan medan yang cukup tinggi Nah Itu banyaklah godaan yang dimana Wah iya ya Uh, kan besok kita kerja gitu wah besok kita ini besok itu gitu tuh jadi iya ya mending kita pulang aja ya toh kan kamu juga uh, kebetulan teman anda kan waktu itu lama nggak sepedaan gitu tapi akhirnya setelah kita diem gitu tuh terus kita mikir gini kapan lagi ya cobalah hari ini ya udah jadi kita saling sesama uh, ini menguatkan terus ayo kita hajar lagi naik lagi. Nah di perjalanan itu pun di dengan kondisi medan yang luar biasa ya naik naik naik naik gitu terus dengan kemiringan yang makin lama makin miring naiknya makin aduh nggak nggak bener bener nggak nggak masuk akal lah gitu tuh tapi kita harus coba nah dengan dengan rasio gear tadi tuh yang lebih besar dan supaya goesanya lebih ringan tapi nah ada tapi ya nih si sepeda ini kan jalan jadi nggak bisa cepet tuh mas Eko. Oh pelan berarti. Jadi kan jalannya pelan-pelan. Hmm. Iya dong, karena kan kita gue saya gue saya banyak, tapi roda putaran roda itu kan enggak nggak banyak gitu, karena kita menginginkan eh, apa kering keentengan dari eh, gue tadi tuh, karena kan posisi jalannya agak nanjak. Jadi itu pelan. Otomatis jarak yang 500 meter itu paling bisa ditempuh berapa menit? itu mungkin hanya bisa bisa lebih lama lah ini gitu. Nah satu hal yang bisa jadi pelajaran adalah sabar. Jadi eh, mungkin ini juga bisa jadi inspirasi teman-teman ketika kita menjalankan tugas, ketika kita menjalankan sebuah pekerjaan tujuannya udah ada, tujuannya tuh udah jelas. Tapi ketika kita ngelakuin di tengah-tengah ada kendala, ada godaan gitu ya, ya harus sabar kunci yang pertama. Yang kedua tetap dilakukan. Nah, oh, jadi nggak cuman sabar terus nerima, berarti harus konsisten juga ya atau konsisten itu tidak ya, perlu tetap harus dilakuin aja hmm. betul perlu perlu banget gitu nah di itu kemarin aku belajar banget tuh mas karena ketika aku jalan pelan gitu ya dengan menikmati tanjakan yang luar biasa Ngeliat depan itu waduh kok masih jauh waduh kok masih nanjak itu rasanya udah godaannya muncul untuk sudahlah cukup sampai di sini aja e, masih banyak kok temen-temen di luaran sana yang E, belum berhasil juga gitu itu masih ada tuh hal-hal apa untuk untuk menyenangkan diri gitu ya itu tuh ada gitu godaannya tuh pasti muncul di sini kamu udah oke okay, sampai sini tuh kamu udah bagus gitu tuh tapi kebetulan teman saya juga ngasih semangat tuh jadi ketika udah tahu nih Pastikan kita satu sama lain tuh saling lihat gitu ya e, Temen teman saya ngelihat ngelihat kok mulai lemas gitu ya jadi saling memotivasi gitu. Hmm. Nah, tapi uh, jika kondisinya nggak ada saling menguati satu sama lain itu bisa jadi berhenti sampai di situ aja ya. Betul, betul, betul. Makanya kita butuh butuh mentor, butuh teman untuk cerita dan untuk saling mendukung. Jadi memang Uh, kadang benar kok kata motivator-motivator yang luar biasa di luar sana bahwa lingkungan itu akan ngebentuk kita seperti apa, jadi bukannya kita mau cari-cari atau pilih-pilih temen tuh enggak, tetapi cuman uh, kalau kita pengen uh, lebih maju, kita pengen lebih hebat, ya kita cari uh, orang yang itu akan menjadi mentor kita itu yang akan jadi contoh kita nantinya itu memang harus action, oke berarti kehadiran seorang teman yang mensupport kita itu berarti penting sekali ada ya, Dayah? Betul. Penting banget. Jadi benar-benar teman ini yang nantinya akan uh, bukan ngebawa, ya, tetapi akan memudahkan kita dan memotivasi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu uh, bukannya kita mau pilih-pilih teman ya, Mas, sebenarnya. Cuman uh, mem apa ya ketika kita pengen mencapai tujuan tertentu ya kita harus tahu apakah teman kita ini pun juga memiliki tujuan yang sama Atau bahkan dia sudah pernah mencapai hal tersebut Nah supaya apa supaya kita mendapatkan pengalaman gitu ya mendapatkan arahan gitu tuh untuk bisa mencapai seperti yang dia udah capai sebelumnya jadi sekali lagi ini bukan untuk mencari Mencari Atau memilah-milah, oh saya harus temenan Dengan A, B, C, D, enggak sih Cuman kalau kita punya tujuan tertentu Ya maka kita wajib Untuk siapa sih yang akan Menjadi pendamping kita nih untuk capai tujuan tersebut Gitu Nah kalau misalnya nih, seandainya nih Temenmu kemarin bilang Wah Dah kok kesel ya? Terus kamu bilang Yoi kesel, ya saya balik, kayak gitu Akhirnya balik juga gak nyampe Tempat tujuanmu yang benar-benar kamu impikan tadi ya? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Maka itu kan pengaruhnya luar biasa gitu. Kalau sendirian bisa jadi banyak e, apa alasan untuk kan sendirilah. Gak ada temen pulang. Atau ya tadi tuh. Tapi kalau sama temen, kadang ya temen itu juga ada yang mendukung. Ada juga yang kayak tadi tuh yang masih kau bilang. Itu kalau misalnya teman-teman hmm. seperti kayak gitu, kumpul yang negatif-negatif akhirnya jadi klub sengsara tuh. Ya <laughs> <Gak> pernah ada. <laughs> klub sengsara. Klub sengsara. di sini yeah, yeah. ngeluh aja. nggak <laughs> ada positif-positifnya. <laughs> nah, terus ini nih. <laughs> uh, kamu kan tadi sudah sampai ke tengah ya. Tengah, pertengahan jalan. Bukan ke tengah nih, Sampai ke pertengahan jalan, di mana kamu lihat atas, uh, oh, masih jauh banget. Tipsnya apa sih agar kamu tetap menjalani itu terus? Ya, Mengayuh sepedamu terus Sampai akhirnya bisa sampai tujuan itu Tipsnya apa? Apakah kamu melihat ke depan Atau semangat atau gimana? Enggak Tetap jalanin aja Karena uh, Tadi tuh konsistensi Itu harus, dilaku, harus terus dilakukan Karena dengan konsisten gitu ya Terus menerus Itu tuh akan membuat kita uh, Apa ya Yang enggak Inilah Mas, kayak eh, intinya gini, kalau orang ngelakuin sesuatu yang dia itu tidak konsisten, maka jatuhnya berat. Sesimpel kalau kita mau hmm, apa ya, mau jalan deh gitu tuh, memulai pertama kali itu pasti berat. Pada saat menjalaninya juga pasti banyak kendala. Tapi kalau kita terus berhenti, gitu kan, pertanyaannya, berarti kan kita akan memulai mengulang lagi nih. Mengulang untuk berdiri lagi. Mengulang untuk melakukan langkah pertama. Intinya ini Anda ya, lebih ke arah membangun momentumnya lagi ya, yang susah itu ya. Kalau kita sudah berhenti lama itu ya. Membangun momentum yang yang awal kayak gitu ya. Oke. Okay. And the end, akhirnya gimana Anda? Kamu sampai juga ke tujuan itu. Yes. Akhirnya berhasil sampai di tujuan walaupun terseok-seok gitu ya, walaupun dalam waktu yang cukup panjang gitu ya, akhirnya kita berhasil sampai ke tujuan tersebut. Dan ya pasti hal yang harus dilakukan adalah foto-foto. Nah, ini foto-fotonya ini kurang lebih nih. <laughs> <laughs> itu yang penting ya itu ya. <laughs> Ini ya, ya foto-fotonya gitu ini ya, ya foto-fotonya. Oh, gitu. Ya. Iya iya iya. Oke, terus ini dah uh, yang paling penting apa yang kamu rasakan setelah mencapai di titik tujuan itu tadi? Capainya hilang? Sumpah, itu tuh ngerasa yang benar-benar. Waktu jalan tuh kan capek banget ya kayak yang tadi tuh kayak pengen menyerah gitu kan ada rasa udahlah udah cukup sampai sini tuh udah hebat gitu tuh kamu udah oke okay, gitu tuh itu kan karena apa ya pergumulan dalam diri tuh kan terus terjadi terus akhirnya terus dilawan sampai akhirnya sampai ke titik puncak tersebut dan berhasil nah itu hilang seketika bener-bener oh. oh. hilang terus muncul apa nih kesombongan nah itu tuh kesombongan <t> <rotations> <O'> <skruchi> <t> <two> <two> cuman ya mungkin wajar lah kan kita seneng ya gitu hmm. sampai sesuatu hmm. tujuan dengan usaha yang luar biasa gitu tuh wajar lah kalau orang tuh terus jadi agak sombong jadi ketika nyampe terus ya udah sama aku sama temanku bilang udah deh udah capek gitu ayo kita lanjut lagi kan karena masih ada ada masih ada lagi sih sebenarnya titik-titik yang lebih tinggi lagi daripada uh, di kali itu masih banyak mas gitu jadi kayak gitu terus teman-temanku bilang gini wah mulai sombong nih gitu udah-udah bercanda-bercanda gitu tapi uh, apa ya kepuasan diri uh, ingin ingin memperbagi itu banyak karena kan sebenarnya ini ada beberapa teman-teman Nanda juga yang pengen capai ke kaliurang tapi belum kesampaian. Nah, akhirnya dari situ tuh kayak pengen ngasih ngasih tips, ngasih apa ya, uh, ya berbagilah kepada mereka supaya mereka bisa capai di titik kaliurang itu. Ya, sama seperti yang kita lakuin hari ini gitu. Hmm, Oke, okay. berarti gini ya, Dayah, kalau misalnya boleh saya rangkum poin-poinnya hmm. itu kalau misalnya kita hubungkan dengan sebuah pekerjaan, setiap kita mau melakukan suatu pekerjaan Apapun itu pekerjaannya Berarti harus punya yang namanya tujuan Betul Tuju kan? Yes, tujuan Betul-betul hmm. nah, Untuk mencapai sana Bener kan? Untuk memulainya Untuk mencapai tujuan itu Berarti kita harus membangun sebuah momentum Ya memang untuk membangun momentum itu berat ya Untuk memulainya pasti berat Harus bangun pagi lah harus menyiapkan ini itu dan sebagainya belum lagi tantangan di jalannya benar nggak Daya itu ya berarti bener, momentum bener. itu untuk membangun momentum itu berat sekali kayak itu tetapi kalau kita sudah jalani enteng aja benar nggak happy aja benar benar nah betul cuma tadi aku sempat mendengar kamu ada di titik tertentu yang sebenarnya belum titik tujuan kamu utama kamu sudah merasa senang wah ini titik tertinggi juga kayak gitu ya itu bisa saya gambarkan adalah pencapaian atau kesuksesan kita, tapi sukses yang semu. Tapi kita sudah euforia, dan akhirnya lupa bahwa kita punya tujuan akhir yang lebih indah lagi. Seperti itu ya, Naya? Ya, bisa jadi seperti itu, atau dengan cara pandang yang berbeda, kita menyerah sebenarnya. Itu kayak cuman buat uh, ah. alasan menutupi kalau kita tuh nyerah. Alasan sebenarnya. menutupi... Oke, okay, oke okay. Tapi kalau misalnya kita tetap sabar dan konsisten Dengan apa yang menjadi tujuan kita Jalinin aja rintangan itu tetap bisa terlewati semuanya mm -mm. Kalau akhirnya kita bisa sabar dan konsisten Akhirnya mencapai titik yang menjadi tujuan kita Itulah kepuasan dan kesuksesan yang sebenarnya Itu ya Betul Benar banget Oke okay. Nah berarti Apa nih yang bisa kamu sampaikan buat teman-teman Nah, jadi gini Kondisi seperti ini Atau kondisi saat ini itu Memang kan tidak hanya Kita yang ngalamin Hampir semua orang mengalami Tidak hanya dari kita yang bekerja Yang bersekolah pun juga mengalami hal yang sama Pandemi ini itu hmm. intinya terjadi Kepada semua e, Kalangan manusia di bumi ini Nah, tipsnya adalah kalau kita berdiam diri, ya kita tidak melakukan apa-apa, ya otomatis jangan pernah berharap kita akan mendapatkan sesuatu, gitu. Intinya, teruslah bergerak, mencari jalan, karena kita makhluk yang, e, kata Tuhan adalah kita makhluk yang bukan sempurna, tetapi e, tingkatan kita itu tingkatan yang paling tinggi dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Nah, kenapa? Karena kita makhluk yang diberikan akal dan pikiran. Jadi yuk kita memulai dengan pikiran yang positif, yang sehat gitu ya, berakal yang mulia gitu ya untuk ngejalanin ini semua. Intinya teruslah bergerak teman-teman, apapun kita bisa lakukan masih banyak teman-teman kita yang pastinya tidak seberuntung kita. Ini buat contoh aja ada satu apa satu meme ada di sosial media dan itu ngegelitik banget mas. Jadi dia nulisnya mm -hmm. begini Saya bekerja saat setiap bulan gaji saya ratus ribu mm. Sekarang mm. ini syarat untuk saya masuk kerja harus melakukan PCR mm. PCR saya mm. itu sekali biayanya ratus ribu Artinya sekarang mm. ini saya harus bekerja untuk dapetin uang-uang hmm. itu hmm. untuk melakukan PCR supaya saya bisa bekerja ngerti nggak itu meme tuh kayak muter aja hmm. jadi intinya <laughs> uh, ngegelitikan gitu ada loh di luar sana yang me hmm. me mendapatkan penghasilan itu nggak seberuntung hmm. kita mungkin gitu dan itu pun kalau kita hmm. uh, apa lihat lagi kalimatnya hanya untuk melakukan PCR supaya PCR ini bisa digunakan untuk hmm. bekerja karena salah satu syarat bekerja itu orang harus PCR jadi kebayang tuh kan muter aja di situ hmm. nah, kita yang bisa bekerja di rumah itu sangat beruntung dengan adanya teknologi-teknologi sekarang ini kenapa nggak kita lakukan jadi kan kita bisa melakukan hmm. banyak hal lah gitu mungkin di ke tempat teman-teman hmm. bekerja ada aplikasi yang bisa digunakan yang mempermudah teman-teman untuk hmm. melakukan sesuatu gitu ya atau hmm. apapun lah hmm. selama kita hmm. tetap konsisten dan sabar aja ngejalaninnya Insyaallah gitu ya hmm. tujuannya pasti tercapai Oke oke oke pasti tercapai yang paling penting adalah sabar dan konsisten yes. itu saja yang harus diingat teman-teman Oke gak kerasa ini udah lama juga ya kita ngobrol Nanti kita lanjut <laughs> lagi deh Tapi kita Siap. perlu ngajak bintang tamu siapa Kayak gitu kali ya Biar okay. lebih seru lagi <laughs> Boleh boleh Oke okay, uh, Nanda terima kasih yep. ya uh, Kamu harus janji loh buat video lagi Tapi sendiri gak sama saya loh <laughs> Allah isi <Mengisi> lagi Iya iya iya iya Oke Oke kita uh, Berikan salam uh, buat temen asik Ya, yang terakhir, ya, semoga Anda tetap bersemangat, ya, tetap semangat, semangat, ya, mendengarkan ini menjadi inspirasi dan semoga terus berkarya di masa pandemi ini. Oke, terima kasih dan salam ngopi asik. Yuk, bung! Dung! Dung!